Iya sudah selesai potongnya. Ya. Tampan? Ya. Cakep? Ya. Keren? Ya. Ganteng? Ya. Terus? Jadi apa sekarang? Jinul. Jinul. Jinul. Jinul. Oke guys, jumpa lagi dengan Loren Jenal. Kali ini Loren akan memotong rambut anak Loren sendiri. Ini anak laki Loren. Rambutnya ini sudah berapa ya? Rambut ini dari bayi belum dipotong dan ini mau Loren potong kasih pendek karena besok waktunya apa ya? Masuk sekolah mulai masuk sekolah dari awal sekolah dia daring. Dari awal sekolah yeah. dia diadarin dari, dari ee, <Gülüyor> belum pernah dia masuk ke sekolahan baru kali ini dia mau masuk sekolah Makanya orang potong rabu agar pendek Mau Dek ya dipotong ya? Biar pendek ya? Ya yeah. Bisa nah, mau sekolah? Ya yeah. Oke Belajar nah, belajar Nah, dipotong Eh Dimulai <Gülüyor> Dek ya, potong ya kasih selimut, aduh selimut, oke ya. gerak ayo gerak-gerak. Bismillahirohmanirohim. Eh bis, uis, bis, uis. Bismillahirohmanirohim. Nanti nak kalau beli juga tanganin kakak ya, biar gerak-gerak-gerak dan nggak kena keren keren boleh <hullut> ya, boleh begini dipotong kayak gimana guys? Ini Oh, dipotong Ya. diam-diam, hmm. diam, gak boleh serang-serang ya diam ya mirin sana, mirin sana mirin sana, mirin sana sana Maaf, <laughs> Dipegang sama mama. Ya. rambut. Suka adik. Geli, adik. Adik, geli. Yang dulu, yang dulu, yang iya alo alo alo sana alu, ya, sana atau, atau, atau. katanya mau ya, kayak eh diam diam aku mau buat dinasaurus mau buat dinasaurus ini dinasaurusnya apa ini apa ini ya, bentar bentar ini nggak pakai mesin Ya, ya, ya. Ini aku mau buat di Nataruru. Di batu. Mm. Abi. Mana lagi? Mau lagi. Dada <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> sana, dada sana, dada sana. Iya. Mm. No. <tuk> gunting ini ya yang panjang ya ya biar kayak apa oh, e. ini <laughs> kita catu dulu? Udah? Kita mas Adi apa? mas Lihat lihat Lihat mas Mas Buat makan Buat makan Oh. nda ngapain sih merajut? nggak? <tuk> nggak? canteng nggak sih? eh, tapan? Oke, okay, kita cuma Mas? Hmm? ya hmmm enak Yeah untuk, mas katanya kita kayak pula serius ya kita siapa dulu hari, hari ini telepon cuci, ya Entepung. main. Bon. Iya, sudah. Oren sudah selesai potongnya? Ya. Pampan. Ya. Cakep? Ya. Keren? Ya. Ganteng? Ya. Terus, jadi ya. apa sekarang? apa? Ya. Mau? pas. Ya. Oh, lagi. Loh, Halo. lagi selamat di. Adanya apa? lo bilang. Dadah. Halo teman-teman. Baik. Hati. Sudah selesai potong rambutnya. Iya. Hari sekarang sudah terlihat panjang. Oke. Okay? Oke, data teman-teman. Data teman-teman. Jangan, jangan lupa subscribe. Da da da da da